Kunyit putih merupakan salah satu jenis kunyit yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Meskipun kunyit ini jarang ditemukan, kunyit putih atau white turmeric atau jadwari, kurkuma jadwaria mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Manfaat kunyit putih termasuk obat analgesik atau anti nyeri, anti alergi, obat tukak lambung, anti racun, penawar terhadap bisa ular, dan anti radang. Manfaat kunyit putih untuk kesehatan tidak bisa disepelekan dibandingkan kunyit kuning atau kunyit bumbu. Mulai dari akar, minyak, dan daun dari kunyit putih dapat dimanfaatkan sebagai obat Penjelasan mengenai manfaat kunyit putih lebih lanjut yaitu Antibakteri dan anti jamur Kunyit putih dipercaya dapat mengurangi jumlah mikroba di mulut Efektivitasnya sama dengan obat kumur Antinyeri Kunyit putih bisa dijadikan sebagai analgesik atau obat untuk menghilangkan rasa sakit Efek analgesik ini tergantung pada besarnya dosis yang digunakan Obat tukak lambung Tepung akar kunyit putih dapat mengurangi jumlah dan keasaman cairan lambung Sehingga dapat digunakan sebagai obat tukak lambung Manfaat ini masih memerlukan penelitian klinis lebih lanjut pada manusia Anti-racun Ekstrak kunyit putih diyakini ranti racun atau penawar bisa ular. Hal tersebut kunyit putih dapat menghambat aktivitas dari racun ular. Anti radang Kunyit putih dapat juga digunakan sebagai obat untuk mengatasi peradangan atau pembekalkan. Anti kanker, kunyit putih dapat membantu proses penyembuhan penyakit kanker karena mengandung senyawa etil, metosipinatet, efektivitas kunyit putih dalam mengatasi penyakit kanker masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Antioksidan, minyak esensial kunyit putih dipercaya dapat mengurangi dampak dari radikal bebas tertentu juga diyakini bermanfaat untuk pengobatan gejala artritis asma, antirematik, dan obat diuretik kunyit putih memiliki rasa agak pedas namun aman dikonsumsi dalam takaran yang tidak berlebihan tetapi sebaiknya konsultasi ke dokter sebelum mengkonsumsi kunyit ini terutama jika memiliki kondisi kesehatan tertentu. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua.